dulu ini aku dapat Selamat berjumpa kembali di video saya yang cantik dan imut Hari ini saya berpesan sebelum nonton video dukung saya ya Dengan cara klik tombol merah di bawah Jika aktifkan lonceng notifikasi Biar teman-teman tidak -teman Video, video saya selamat menonton ya kita cari mainannya di seberang jalan sana ya guys Terasa ada bayangan besar Ya. wah, ini ada boneka Squid Game. Itu bagus, loh, guys! Ayo, kita cari lagi. sini ya guys biar gak tumpah ya. bawa aja ya kayunya Kita dapat bagus Dan besar teman-teman Ini Tujuh pisang Nih, dia, Kita taruh di badan Ini kita bawa kayunya Ini. nomor ketiga ini pencu uh -huh. spuit game ada warna hitam, abu, abu, biru, oranye ada gantungannya juga yang besar gak ada gantungannya yang ini Biasa, yang, ke yang keempat ini keempat ya guys burger warna coklat ini kayak emas gitu guys ini sama, tulisan ada merah-merah, ada, ada gantungannya. Lucu, belum tepat. terima dari market ini anu ngomong apa itu? Boneka boba, warna putih, biru, hitam, Tulisan ada gantungannya. Lucu, ganti bagus banget. Mau ke surat dulu ya. up